Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi, uhti, selamat datang di channel Perindu Surga. Dari Mikdad bin Madikarib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, menyebutkan keutamaan orang yang mati syahid, orang yang mati syahid, memiliki enam keistimewaan di sisi Allah, satu, diampuni dosanya sejak tetes darah pertama, dua, bisa melihat tempatnya di surga dan dilindungi dari azab kubur. 3. Diberi rasa aman dari peristiwa kehancuran, 4. Kepalanya diberi mahkota kewibawaan, Satu Berlian yang menempel di mahkota itu lebih baik daripada dunia seisinya, 5. Dinikahkan dengan 72 istri dari Bidadari, 6. Diberi hak memberi syafaat 70 orang dari kerabatnya. HR. Turmuzi 1663 dan disahihkan Al-Albani.